Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini sedikit informasi buat para subscriber semuanya bahwasanya Gunung Semeru erupsi kembali. Awan panas guguran atau APG Gunung Semeru dilaporkan kembali menerjang pada hari Kamis 16 12 tahun 2021 sejumlah relawan berlarian turun dari lokasi bencana letusan Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur mereka berupaya menyelamatkan diri dari awan panas Gunung Semeru Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur Indonesia Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahemeru di 3,676 meter dari permukaan laut. Gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Pencarian korban hilang akibat erupsi Gunung Semeru dihentikan sementara. Keputusan ini menyusul Semeru yang kembali erupsi pada Kamis 16 Desember. Semua personil SRU 1, SRU 2, SRU 3 ditarik dari lokasi pencarian menuju ke titik aman, kemudian ke posko. Pencarian hari ini dihentikan sementara. Pada pagi hari ini Semeru kembali mengeluarkan material lahar dan awan panas gugur. Saat itu warga setempat pun berlari berhamburan. Sebelum erupsi kembali terjadi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan pencarian korban hilang akibat erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih terus dilakukan. Hingga Rabu, 15 Desember tercatat 56 korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru. Sebanyak 47 korban ditemukan di lokasi Sedangkan sembilan korban lainnya meninggal di rumah sakit. Sementara 36 orang masih dalam pencarian. Tim gabungan masih terus melakukan pencarian korban yang dinyatakan hilang. Pencarian tersebut juga mengerahkan sejumlah alat berat seperti 19 unit ekskavator, Dua unit bulldozer, 7 unit dump truck, dan dua unit backhoe back loader. Satu unit green, satu unit mobil DU brimob, dan satu unit water treatment. Alat pembersih ini terletak di beberapa titik di Candipuro dan Pronojiwo. Hingga saat ini, masih terdapat ribuan pengungsi yang tersebar di berbagai kecamatan di Lumajang, yakni 1.518 pengungsi di tujuh titik pesirian, 4.563 pengungsi di delapan titik Candipuro, dan 1.056 pengungsi di Pronojiwo. Kemudian 30, 334 pengungsi di Sukodono, 312 di Sumber Sukoh, 421 pengungsi di Lumajang, 97 pengungsi di Yosowilangun, 197 pengungsi di Pasru Jambi, dan 31 pengungsi di Randuagung. Kemudian 73 pengungsi di Tengkung, 192 pengungsi di Senduro, 95 pengungsi di Jatiroto 171 pengungsi di Kunir dan 55 pengungsi di Glagah. Mari kita bersama-sama berdoa semoga para korban dari erupsi Semeru yang telah gugur mendahului kita diterima segala amal ibadahnya. Dan ditempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa, bagi semua korban yang saat ini mengungsi, tetap diberi ketabahan, diberi keimanan, dan tetap semangat menghadapi semua cobaan ini. Tidak lupa dari saya, admin dari Buyutembah Joy Channel, ikut berbelasungkawa atas kejadian erupsi di Gunung Semeru. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.